Satu-satunya hari tadi saya sampaikan dalam sebelumnya, kita sudah terpukul dalam konteks perlindungan e, kesejahteraan kita. Terus kita terpukul dengan yang namanya e, tentang e, job security atau e, kepastian kerja. Dan hari ini ditambah lagi terpukul tentang income security, di mana paling telak kita dengar Kabupaten Bekasi tidak naik, di mana wilayah-wilayah lain masih mengalami kenaikan. Padahal. Karifan lokal tentang kehidupan bekasi itu masih berbeda. Sehingga hari ini dengan berita antara sebelumnya tidak naik, berupa kita jauh dengan jalanan <tuk> sampai, alhamdulillah hari ini dengan adanya berita naik, melakukan kita untuk berlawan jalanan dari utar balik arah balik ke seperti ini. karena sudah tidak ada. ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada Oh, enggak, enggak. Alhamdulillah. Ini dengan kesadaran. Karena balik lagi, upah tidak naik bukan hanya tentang organisasi, tentang pribadi masing-masing. Oh, kalau mengajak ya, iya Karena kita ada teman-teman yang bingung mau kemana itu ada teman-teman yang sudah mengalir yang ada kayu tapi kalau untuk sweeping sampai seperti kalau pernah kita dengar ya di daerah-daerah lain insyaallah sampai-sampai nah, kan nah, juga sampai berikutnya Iya, ini nanti ini kalau tidak ya salah kita, kalau tidak oh, salah kan di dalam juga kita mudah-mudahan kalau nggak ada halangan, tapi bupati tidak berbeda maksudnya bukan bupati yang menyampaikan terdekat nanti yang... keluarga kita tanya, hanya belum ketemu Bang ya, titik. Oh udah udah udah udah tapi mungkin Ibu. ini belum kita sampaikan, tapi sudah di... udah. beredar di kita dari dalam. Udah. Udah. nanti belum sampai belum sampai nanti Biar saya e menandakan bahwa alhamdulillah perjuangan e <that> tahun-tahun hari ini membuahkan hasil akhirnya hari ini. Bupati sudah ini rekomendasi berkait uh, upah uh, minimum pembangunan yang sudah sini dan uh, nanti teman-teman akan uh, datang di sini dan juga akan mengumumkan kepada kawan-kawan yang ada di nabir. Hari ini memang uh, perjuangan kawan-kawan guru terkait lokasi dan kota ya bahwa aliansi dulu lokasi melawan ini mengikuti kabupaten kota yang hari ini kota memang tinggal. Tapi alhamdulillah hari ini dari wajahnya, di nabir, sudah selesai. Dan mungkin ini akan berlanjut Nanti kita berjuangan Selanjutnya ya di tanggal 9 Untuk juga meminta kepada Presiden Untuk segera mengeluarkan Average Makasimu Pahang Salah Nasional Itu tampaknya Saya namanya Teruskari Budi Saya Wakil Koordinator alian CBB Saya ambil mafus Setjen alian CBB Oke ya Terima kasih